saya pernah dijebat sama seorang salah satu kelompok ormas tertentu. Apa alasannya orang yang kalau megang istrinya itu kok enggak kok batal gitu? Ya? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal kata. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram Enggak tahu ya. itu orang yang haram di yang, ya yang haram di neka itu yaitu anak bule, ponakan. Yang haram di itu namanya mahram Justru istri itu namanya Ajnabiah orang lain, makanya boleh di neka, jadi statusnya istri itu orang lain Ajinabia. sehingga boleh dinikahi. kalau mahrum malah nggak boleh dinikahi. mereka akhirnya sadar oh ternyata selama ini keliru membahasakan istri makrom itu keliru ya terus akhirnya dia jadi syafi'i syafi'i dadaan tadi pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fitak kalau orang haji itu rokok Ah, rasanya kalah, kata pakar-pakar tar, itu cengkeh itu wangi kalau cengkeh wangi, berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? wangi, itu hampir saja deal karena ya memang cengkeh itu wangi kemudian diingatkan sama kayak yang lain Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai wangi terus dia, wah iya ya, tidak jadi, tidak jadi jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus sehingga saya bicara di sini, baik bukan karena saya merasa benar, kan nanti ada yang nasehat. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang, tahta-tahta khotim wahidah, kita tahta Syifin Wahid, tahta Mursin Wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undah-undil. Kita jauh kan dengan Gus Naji, karena beliau Alim, sang arang kitab banyak. Kalau saya junian kan ya sama. Sama-sama enggak -sama jelas ini, gitu. ya, sudah-sudah pokoknya, santai-santai saja. Wanya rilek-rilek saja Yang jelas saya datang ke sini itu Mau cerita kebanggaan saya Sebagai orang pesantren, produk pesantren Kalau kata Gus Barak tadi Di kampus itu saya berkali-kali Ketemu dokter, profesor Dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau Yang gelisah Dan lucunya itu mereka memposisikan Saya sebagai penasihat Karena apa? memang ilmu pesantren itu unik Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja mereka misalnya tanya begini Pak Bahak Saya ini orang kampung Yang bapak saya itu utun kan? Utun itu lugu Bisa menjadikan saya doktor Saya jadi dekan, saya jadi rektor Tapi setelah di kota Dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika Sekedar anak saya Tidak narkoba itu sudah susah Kok ranking nggak dengar anak saya ditanggap BNN itu sudah senang Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai Menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan, ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya tentu tidak hakikat, eksak, eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepat-cepatan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan investasi nasional, mereka kalau ngitung ya zakat ijarah 2% persen setengah, mungkin zakat ziroah berapa 10% atau 20% puluh Kang Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung, karena gaporogapit itu mesti raiso dan mereka tak tantang. Coba jangan bikin gaporogapit. Saya pakai matematika pesantren, itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika umi, umi itu orang Arab, umiin. Enggak diterjemah, apa aja ya sudah umumnya saja, umumnya itu ke ibu ibuan lugu. Jadi kalau enggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2 setengah kalau kita bilang kan rubuh lusur. Ya sudah 1000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap satu juta 2 setengah adalah 25. Mereka masih garap porogapit, saya sudah cepat Seribu, usurnya seratus, rubuknya Dua lima, namanya Rubuul, usur Begitu juga misalnya kita punya Aset seratus, nisul usur Usurnya sepuluh, nisbulnya berarti Lima Itu rasa porogapit cepat, ketimbang Sampai porogapit dua persen setengah kan Terus dia tanya, Pak Pak Matematikanya kok cepat, dari empat ilmu dari mana Pernah kuliah di mana Ya saya ngaji di sarang sama Mbah Mun Terus saya ngaji beberapa ilmu Nah, kelirunya rata-rata santri itu, Faro itu Yohanesan, nah, bulat, nah ini cerita saja. Jadi, kita bisa membuktikan ke rame, kalau kita tidak kalah. Hawarizm, aljabar, diterkenal, di barat, avesina, atau ibnusina, itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali, menerangkan ilmu medis, ilmu apa? Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa sebenarnya mereka itu kagum sama Islam Karena mereka mengakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam Zaman Khawarizm Zaman Al-Jabar, Zaman Avicenna Zaman Ibn Rushd dan sebagainya Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang Tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lajeb di dunia Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini yaitu ketika ada fenomena likuifaksi Tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah Mereka tanya saya, Pak Bapak Apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi Yang teori bukan kasus, bukan peristiwa sejarah Kalau peristiwa sejarah kan ada corona. Saya tanya Saya ditanya gitu terus saya jawab Aamin tumman fissama ayahsi fagikumul ardo fa'idha tamur apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit manfi sama itu pengendali langit ya siapa saja bisa malaikat atau bisa allah man simpudro tuhi sama itu ahli tafsir beda pendapat yang nggak beda yang nggak pernah nafsiri gitu jadi di. jadi yang nggak beda karena nggak pernah nafsiri <maryal> ayat sifat bikumul bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan faidah ya tamur memang bumi itu bisa melemeh bisa meleleh terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau saya kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran. Mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lugat yang non muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi -da -e", dan bumi yang berkarakter bisa retak. pun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah. Dan bumi yang keras Atau ketela atau bengkoang itu Ternyata dengan segala kelemahan ini Biji-bijian ini bisa merekah Dan buminya yang ngalah memberi ruang ya Dulu ulama hanya nyontohkan tadi Misalnya kalkhintah apa-apa saja Yang bisa bumi mengalah dengan apa proses tumbuhnya apa tanaman Tapi itu kan kaulul mufasir Kenangan saya ngaji ya Makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau Saya memberi gelar view Al-Faqih Al-Mufasir Faqih betul karena beliau putra yuber, Yang ma'ruf bin Fiqhi Dan al beliau itu murid Said Alawi yang ngarang Takriran Faidul Khobir itu Dengan Habib Muhsin Al-Mufasir ini. ini penting Sanat kita ini penting dan kita insya Allah Sebagai murid tidak akan merusak sanat itu Hanya rusak sanat itu Gurunya alim, baik guru alim terus kita budu Itu merusak sanat itu sama masih ingat didawuhi Mbah Mun. Wong jogeman rusak sanet. Isik Ibnu Hajar Alaskolani ngalim-ngalim wong di murid Zakaria Alam sorry Beliau di murid Ibnu Hajar. Terus di murid Fatul Muqin. jadi kiye nak ada di murid ngalim ku isin Nah, kita berlomba lomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinno. Kiye. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya tetep. Ya gak apa-apane. Ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu teman itu, gus Kulois ngalim kok isu. Pulau ini udah yang serakin. Urip Pulau Tengkaki, Joko Samudro, jadi kayak pulau ngeten tinggi pun, alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja, tak tanya kenapa kamu tenang. Bapak aku buta huruf. <laughs> jadi pengurus nyurati, ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nekat tuh berkokok bengis, saya nazar. Ya tapi insya Allah barokatul barokatul semua itu tetap berkah karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim sudah hebat karena ya nggak perlu lah kalau kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan karena sangat keguruan itu pernah saya cek. Ya. Ini cerita ini bin binimat guyonannya ulama, meskipun guyonan itu ternyata musal -sal. dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu, yang kambingnya habis mati, kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau, itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis sempat khotibnya itu GR, kalau dia itu ya tak di mau <laughs> ya sampai, apa, nangis ya. ternyata enggak dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati itu cerita Yahyu dulu dan diulang-ulang Ternyata saya baca, kalau sama enggak percaya baca di alfawaid as ya, Atau Al-Fawaid al, al haromiyah Itu karangannya Habib Salim as shatiri Beliau dekat sekali dengan Gus Najib pernah nginep di beliau Itu di karangan beliau sama cek nanti Di kauluhu ta'ala lau'adhibannahu azaban sadidan Awla asfahannahu awla ya'tianni bisultanim okay. Itu kata beliau begini Adhavan sadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang nggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita dulu itu ada orang alim, alama, hamilul Quran. Itu di penjara karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu hafal Quran yang sebelum hafal, ada yang bebas gak mau bebas, karena ingin meneruskan hafalan dengan <SILENCIO> sangking rahmatnya tadi orang alim yang hafal Quran Suatu, kalau gak percaya nanti dijak kitab itu sekarang gampang didapatkan alfawait apa? asjadiriyah atau al, al itu namanya itu. itu ternyata terus penguasa ini ngerti ini di penjara kok hebi, hebi saja malah mulang Quran di penjara di penjara orang roh wong alim, orang roh kitab Ternyata si Budwi tadi pertama melihat saya yang jenggotan tadi Ingatnya sama kambing tadi Langsung dong, ya Allah saya ingin bebas Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan Umar orang yang tidak sejen Dan guyonan itu ada di al-fawait as -shatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad Bahamun muridnya Syed Alawi Pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda Sayyid Habib Salim as itu malah cerita itu ditaduin, dimudawankan Yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa Dan saya punya kitab itu Kemudian yang sama lagi adalah Yayi sering berkeyakinan Annal Arto Qurawiya Meskipun sama mungkin lihat di video-video Buna bumi itu flat Itu orang nggak mau mikir mungkin ya Annal Ardo Qurawiyah, Saya percaya beliau karena beliau orang alim Dan saya percaya teori falak Kemudian saya cek Di tafsirnya Imam apa, Habib tadi di ayat. Watarol jibala tahsabuha jamidat wahyatamuru maros. Sahab kata beliau, andal ardo kurawiyah. Wa anna hadhil ardo tamurru Kaljibal atau tamuru apa? Marol jibal. jibal. Ketika dia ditanya apa alasannya? Watarol jibala tahsabuha. Karena ada kata tahsabuha. Tahsabu itu kasibaya sabu khusbanan. Kalau sebagian turut kasibaya sabu khusbanan. Nah itu sekarang, kata beliau, itu sekarang kenapa itu sekarang? idlah husbana hunaka kan ada mufastir yang mengatakan tamur rumar sahab itu nunggu di akhirat watarol jibala tahsa sabuha jamidata wahia tamur rumar res sahab itu nunggu nanti di akhirat tapi kata sahabib salim as-satiri tidak di dunia idlah husbana huna hunalika, hunalika itu akhirat maksudnya. di akhirat husban itu kan nyongko, ngirok di akhirat semuanya itu ilmuul yakin ainul yakin. Jadi kalau tahsafuha pasti di dunia karena adanya khusban, dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi mu'afakoh bainahu wa bainaha Habib Salim Dan di detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Syekh Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai. Banyak sekali di antaranya yang saya syukur sekali yaitu tadi ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri Dan kita syukur sekali Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid Sebagai penerus Terus ketiga begini Ciri khas samahah atau samahan Ini sama meskipun tidak bawa makalah saya ini baca sekian takbir Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras saya pikir di sini masyur sekali. Beliau sering ngendikan, sejadah fusuhan sejadah. Jalan kita hanya nirukan saja, tapi tidak ikut menfonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius. ngendikan hukum-hukum yang serius. Nanti kejadiannya begini, ini saya baca takbir ini dari Kitab Ibnul Qayyim di Ilamul Muwakkin dan Rabbil Alamin. Dan dari Kitab Nasuqul Ibad Ketika lisan dihisap sama Allah Ta'ala dan mendapatkan adab. Yang paling tinggi dibanding jawarah yang lain Itu ketika lisan menanyakan sama Allah Kenapa ya Allah saya punya adab yang begitu ekstrim Jawabannya Allah Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis Apalagi fatwa-fatwa tentang keos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada saf kuddimah. Dan itu hal yang dihadiri ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat, yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha ada damul Orang-orang yang gak perlu harus terbunuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dalam Naso'i Hulibat, redaksinya adalah Kal wa Ini kalau di kitab Ibnu qayyim redaksinya itu ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar al Hudud. Ha kata minni bihrikaw, furuj, Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron ang kabirin. Dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrem, Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik ya dengan tanda kutip konflik dengan Mu'awiyah Kata beliau, bisa saja ini hakku rojulin, ya sudah tak kembalikan ke dia Bisa saja hak saya, tak kasihkan ke dia Hak nanti diman il muslimin tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la allahu fitnatul lakukan, wa ma lakin Saya tidak tahu ini kayak apa. Jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik. Setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Naji dalam kitab Atajiril Mustafa juga ada di Almanhalul Latif. Kenapa sa'alim engkau selalu jawab la adri? Gitu? kata Imam Malik jawab saya ini orang jauh, kalau sampai bilang la'dri nanti gimana? saya laporan yang disuruh tanya kata Imam Malik happy saja fa'ad lihman waro'aka anila adri. gak kamu tok yang harus tahu kamu saya la'dri yuk anda ini pisan umat temen aku yolah adri jadi ulama dulu, sangking khosnya saya Allah, khosnya bilang gak tahu itu gak masalah karena begitulah sanat mereka dalam hal-hal yang istihadiah. Ya. Yang potensi safkuddimah Saya ulang lagi Yang potensi safkuddimah Itu milih aman bilanglah adri Saya men, kalau nggak percaya Dicek di sohah muslim Atau di kitab-kitab hadis sohah yang lainnya Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin mukaddimah Iqlamul muwakiin Dalam khotorul fatwa Ada seorang Namanya itu Bureda Bureda itu Amirul Jais itu setiap mau perang atau punya mozu dengan kelompok lain kata rasulullah jika mereka menginginkan kamu ala ada redaksi yang walakin anzilhum ala posisikan bahwa mozu itu atas nama kesempatan kamu dan mereka fa karena kamu tidak tahu apa kamu persis Sesbagaimana hukum wah pandang Kamu tidak bisa Misalnya secara fekeh Misalnya ada zahid ini kafir harbi Terus kamu bilang ini wajib diperangi Karena kafir harbi oke itu mungkin Tapi masalahnya Bisa saja khusus zahid ini Ada sunnatu ada ilmu wah Yang mau diberi hidayat Sehingga ada perlakuan khusus kan lihat dalam Asro Itu yang ketangkap di Asro Itu kan semuanya kafir harbi ini Alhamdulillah ini beliau Kalau terus <tose> akan itu di asro badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi termasuk minggain ihim ada said abbas tapi ketika itu, jelas-jelas pernah pernah kafir harbi ikut perang badar ini pentingnya mukobalah apa abu bakar usul dimaafkan umar usul durburrikom apa tanggapan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hentikan masalu kaya abba Bakrin, masalu ibrahim dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wahasuna Islam Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Saya lagi karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa lakamilal amri yatu alihim awyukadiga. Makanya saya mohon sekali ini para santri khususnya santri alumni Almar mohon belajar itu Tafsir Munir itu deten karena di tafsir Munir itu, misalnya ada ayat tertentu yang meringkik orang kafir tertentu fitil kalwakiyah itu, di situ ada kejelasan faaslamu wahasuna islamuhum Misalnya wasfir nafsakam aladina tuh narobahum fil hadat. Terus terus wala enagahum tiru itu si natalhayat itu terus dia menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh gak mau apa tak alum sama Nabi karena mau gak mau jejer sama doa faul muhajirin dan doa faul ansor. Itu akhirnya Islam dan wahasunah apa? Islam. Uh, saya kira demikian nanti apa? Monggo barang-barang istifadah dari Syekhina Najib. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah atas ceritulmu sofa. Saya sinau buhut itu banyak di kitab-kitab fikih, -kitab Tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhut. in ju'ala jualan Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu? Ibnu Qasim tanya. Failam ilam yakun mislah kata Imam Malik ya dakhum ya. dakhum yan tapi muwah min Semua yang sumayan takimun jadi sikap-sikap dari sayyidina dari para ulama-ulama kita yang sabar sabar ngadepi Umar yang macam-macam itu adalah sikap dari guru-guru kita musal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos Kalau kios nanti sahukut dimak, tentu itu yang nggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali dan beliau dapat gelar dari Rasulullah. Inabniha adalah Sayyidun. Saya kira demikian dan bareng-bareng monggo istifadah dari Sayyidin Aqeena Najih.